Ya, terima kasih Baiklah Saya akan Memulai dengan Apa itu Media Internasional Sesungguhnya media dan Komunikasi internasional itu ada Dua perspektif Yang satu adalah mass media Yang kedua adalah ya media tradisional media atau disebut dengan apa komunikasi menggunakan media tradisional dan yang ketiga adalah new media yaitu eh, komunikasi internasional melalui jalur media sosial ya seperti Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram dan ini merupakan wilayah baru yang Saudara-saudara perlu kaji ya bahwa new media ini di dalam dunia internasional sudah semakin meningkat, apalagi pada waktu pandemi global COVID-19 ini. Saya sudah melakukan penelitian awal tentang bagaimana praktek komunikasi virtual dan kami lihat beberapa rekaman dari sidang bilateral sidang multilateral baik yang dilakukan oleh PBB maupun negara-negara partner dan itu menunjukkan bahwa yang penting di dalam berkomunikasi internasional terutama g 2 c itu adalah informasi itu dapat dipertukarkan masing-masing pihak mempunyai apa uh, ya kemampuan yang lebih egaliter. Jadi kalau duduk di sidang itu ada protokol ya protokol yang membutuhkan pengaturan penempatan. Jadi dalam praktek uh, diplomasi itu negara-negara besar Ya, tidak mau diletakkan duduk di paling belakang. Tetapi mereka semua duduk di barisan yang paling depan. Bahkan pada waktu penyelesaian uh, Perang Dunia Kedua di Yalta Conference itu, karena tiga pemimpin uh, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika itu uh, tidak mau untuk berjalan di belakang, jadi bertiga-tiga pemimpin itu waktu itu siapa Churchill, kemudian eh, satunya Kruzhov dan satunya lagi ah, Stalin ya Stalin, kemudian yang Amerika Serikat itu kalau tidak Kirchstrumen ya. Nah mereka karena tidak mau berjalan di belakang, misalnya US di depan, Inggris di tengah, nggak mau. Maka pintunya itu harus di Bongkar, ya. Pintunya harus dibongkar, dan di altar conference itu, ketika pemimpin bisa masuk pintu yang sama dan bisa sejajar, itulah apa namanya eh, diplomasi tradisional yang sangat syarat dengan protokoler. Berbeda dengan pandemi COVID-19 ini, karena masing-masing tidak berada di dalam satu ruangan fisik tetapi pada ruangan virtual sehingga masing-masing uh, pihak ya tidak bisa menempatkan posisi di depan atau di belakang, semuanya berada di depan. Dan itu menunjukkan perubahan yang sangat luar biasa menyangkut masalah egalitas kesederajatan antar, antar negara itu jadi teknologi ini uh, selain juga mempunyai perspektif yang sangat negatif tetapi juga mempunyai perspektif yang positif terutama di dalam menjaga egalitas ya dan informasi uh, mengurangi juga kendala psikologis ya biasanya kalau uh, presidennya mau ngomong bahasa Inggris, terus kemudian Inggrisnya belepotan potan, kan itu dapat diperbaiki uh, melalui virtual ini bisa juga akhirnya ada apa namanya tulisan yang dibaca secara langsung ya. dan itu sangat memberikan apa? Ya, kemampuan seseorang untuk menolak misalnya atau ya kemampuan uh, seseorang untuk mengatakan yang berterus terang ya, ya memang uh, saya tidak melihat apakah dalam sidang itu uh, terjadi lobi-lobi ya nah, saya kira ya kalau sidang uh, PBB misalnya setelah melakukan presentasi masing-masing negara sehabis itu kan pasti ada kesepakatan-kesepakatan Nah untuk mencapai titik temu kesepakatan itu ada ruang lobi itu ya terutama negara-negara yang uh, menentang itu harus dilobi agar ya, supaya apa mengurangi penolakannya kalau bisa abstain, justru kalau untung ya dapat mendukung. Itu saya lakukan pada waktu eh, sidang untuk sidang UNESCO ya, salah satu organ PBB yang ada di Paris waktu itu. Kita akan mengusulkan untuk Heritage yang non benda itu ya wayang dan keris itu pada waktu itu saya kebetulan ada di sana dan Profesor Marsetyo yang sebagai Dubes Indonesia untuk UNESCO itu meminta saya untuk mendampingi beliau. Nah maka negara-negara sahabat tetangga dekat ya seperti ASEAN, China dan Jepang itu kita dekati, ya, kita ajak bincang-bincang tentang pentingnya. Asia mempunyai uh, the World Heritage non benda. Ya memang terjadi uh, perdebatan yang lama, tetapi ini kan bukan masalah politik yang tinggi ya. Ini masalah prestise saja dan historis itu. Dan syukur alhamdulillah pada waktu kita berbincang-bincang itu apa? Sudah kita baca bahwa tanggapan mereka diajak berbincang-bincang itu uh, positif, ya ada senyuman, kemudian ada kata-kata yang uh, misalnya uh, service forte plus, nah itu maksudnya support all of your uh, proposition. itu pun ya dikatakan dengan diplomatis tidak seperti itu tapi ada senyuman ada itu sudah menunjukkan di lobi-lobi itu ada kemenangan pada pihak kita nah kemudian juga bagaimana dia menawarkan juga kalau di dalam lobi itu kan selalu ada bargaining ya ada tawar-menawar posisi itu nah disitu Ya, dia kemudian menawarkan, ya, karena ada di Paris ya menggunakan bahasa uh, Perancis. Ya. Intinya adalah bahwa dia juga punya ya, apa satu benda ah uh, apa herit Heritage non apa, uh, benda itu. Tapi belum diajukan pada waktu itu. Saya lupa apa ya. Cerita tentang cerita di satu komunitas, gitu ya, cerita lisan atau apa ya? Kita kemudian juga karena mereka sudah memberikan poin satu kepada kita, ya, kita tidak bisa menolak. Ya, pasti kita ya mengatakan apa. Ya, uh, saya juga akan mensupport ketika negara anda akan mengajukan apa uh, dapat eritice non, non benda itu. Nah, sekarang kita di dalam era pandemi ini, ada diberi waktu kan untuk lobbying ya, untuk berunding di luar meja. Hanya saja di masa pandemi ini, saya tidak melihat ya atau tidak dapat menerima data yang diperoleh pada waktu lobi-lobi misalnya dia buka Zoom sendiri terus ngobrol agaknya agak sulit ya itu karena uh, tip lobi itu tidak semata-mata kita itu memprogram nah, biasanya ya kita punya target yang uh, khusus ya kita dekati kalau yang kita dekati itu respon ya kita teruskan kalau tidak ada respon atau merasa bahwa tidak diinggap gitu ya ya sudah kita lepaskan kita tidak bisa memaksa diplomat lain atau orang lain untuk mengatakan atau kita ajak berunding apalagi kalau pada waktu di sidang tadi apa proposal yang diajukan itu kurang lebih menolak tetapi ya. ya, kalau meskipun dia menolak tapi kemudian kita berhasil mendekati lalu kita ajak ngobrol bersama dan juga kita membuka wawasan mereka tentang uh, pentingnya pengakuan-pengakuan uh, warisan dunia tak benda ini yang memungkinkan juga eh, mereka membuka peluang untuk dapat mengajukan hal yang sama. Dan kita punya komitmen pasti harus dikatakan bahwa ya kami nanti akan eh, lakukan hal yang sama apabila negara Anda mau mengajukan. studi ini masih hangat ya jadi anda jangan terpaku pada lahat politik ya politik yang keras ya perang damai analisis hubungan eh, apa konfliknya yang semuanya itu ya merupakan suatu peristiwa yang yang apa yang disebut dengan power politics, politik yang banyak melibatkan power. Tetapi perspektif komunikasi di dalam hubungan internasional itu antara lain penggunaan teknologi ya, di dalam hubungan internasional yang juga belum banyak dibahas. Ada beberapa buku yang tiga tahun terakhir ini saya Uh, baca ya yang sudah diterbitkan oleh Amazon itu bJla Markus itu dari Inggris uh, dan beberapa lagi ya yang saya gunakan untuk uh, melakukan kajian tentang perpindahan antara platform uh, reality atau platform darat ke platform online itu jadi ini merupakan persoalan besar ya. Karena saya melihat bahwa di dalam data yang saya baca itu komunikasi internasional yang dilakukan melalui media baru ini itu belum banyak dikuasai oleh negara-negara yang teknologinya rendah. Dan juga di HI belum ada mata kuliah yang seperti kita sekarang itu, ada new media. ya Bagaimana caranya uh, mengelola new media ini untuk kepentingan diplomasi dan hubungan internasional. Kalau kita lihat faktanya akan uh, baik digunakan oleh Donald Trump, oleh para Obama dan para pemimpin-pemimpin dunia itu kan menggunakan Twitter. itu Dia menggunakan Twitter, untuk men-tweet gagasan-gagasan barunya ya meskipun dia tidak mengerjakan sendiri mungkin dikerjakan oleh tim khususnya yang IT tetapi media baru ini seperti Twitter itu memegang peranan yang sangat penting di dalam hubungan internasional, oleh karena itu cara berpikir kita yang sekarang ini harus berubah karena kalau dahulu harus ada mutasi atau ya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, sidang PBB di New York, misalnya, atau di Washington ya. Kemudian kita harus bergerak menuju ke sana, tapi sekarang kan tidak dibutuhkan itu. Jadi ada efisiensi itu, tetapi ya negatifnya itu saya lihat bahwa selain kurang siapan ya departemen luar negeri atau kementerian dan tenaga SDM-nya yang dapat dilatih untuk mengelola media online ini juga merupakan satu hambatan yang sangat serius itu masih SDM-nya ya belum peralatannya tapi dengan kemudahan ada Android kita kemudian dapat meningkatkan komunikasi kita tidak melalui uh, jalur misalnya lewat laptop atau komputer uh, tetapi bisa menggunakan handphone jadi uh, the diplomacy is in our pocket <laughs> istilah saya begitu jadi diplomasi itu sekarang ada di dalam saku kita and the relations not only ya you to know, directly face to face ya you know, to in our bedroom ya yeah. kita tidak perlu lagi harus bergerak mobilitas ke sana ke sini dan harus bertatap muka tetapi dengan HP itu sekarang kita berada di tempat tidur ya yeah. bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan kapan saja. Nah, efek daripada media baru ini, ya media online ini ya, merupakan suatu revolusi yang sangat besar karena dahulu kala, misalnya katakanlah eh, kami harus waktu HI membuat sebuah program wayang diplomasi, ya saya keliling di berbagai negara pasti harus pergi ke Jepang ya ke Rusia ke India ke Inggris dan negara-negara lain Bulgaria Mudova Rumania dan sebagainya tapi sekarang dengan media online itu mungkin kita dapat apa melakukan Diplomasi melalui media tradisional, tetapi menggunakan media online. Jadi hal ini bisa dilakukan dengan sangat murah. Akan tetapi kita ya belum siap tentang itu. Ya, kami mempunyai program-program yang uh, bersifat virtual, tetapi mekanisme itu tidak biasa teman-teman ya, saya dulu yang bekerja sekarang ada di Afrika Selatan ada di Kanada misalnya saya bilang ya sudah saya enggak perlu usah pergi ke Kanada atau Afrika Selatan tetapi saya pentas saja wayang diplomasinya dari rumah dan melalui platform digital Ya mereka belum siap, kita belum siap itu. Dan uh, Pak Dubes yang ada di Afrika Selatan, ya persiapkan aja prof tim untuk pergi ke sini, nanti kolaborasi dengan masyarakat setempat. Nah kalau itu memang enggak bisa, kalau kolaborasi memang salah satu pihak harus mo melakukan mobil mobilitas, ya, harus bergerak ya ke um, sana mana Afrika Selatan ya tahun ini harusnya yang bisa tapi di beberapa negara yang kami hubungi tidak siap untuk itu dan wayang diplomasi ini merupakan hubungan yang langsung dengan negara-negara yang tidak dimiliki oleh AI yang lain Tapi sementara ini Pak Agung sebagai Kaprodi menghapus program yang diplomasi itu sehingga ya tinggal kenangan saja. Tetapi ratusan video yang bisa anda lihat berbagai pementasan kita yang ada di sana dan itu melahirkan teori yang saya sebut sebagai nano power diplomasi. Nanopower diplomasi itu adalah e, bentuk diplomasi yang dilakukan e, people to people contact. Jadi, ya, orang per orang, aktornya bukan negaranya, tapi aktornya adalah aktor non-negara. Bisa dilakukan satu orang atau sekelompok orang, ya. karena nano itu merupakan unsur yang paling terkecil. Di dalam power diplomasi itu ya individu itu sendiri. Anda bisa baca di beberapa jurnal ya yang mungkin dimuat. Kalau penelitiannya baru saya lakukan tahun ini dan sudah didanai oleh Dikti. Ya. Dan nanti luarnya itu merupakan buku. ya. Itu adalah suatu upaya untuk mengelaborasi sebuah teori yang berbasis timur. Dan di sana lebih banyak seperti apa yang saya ceritakan ini bahwa platform uh, hybrid, ya, platform hybrid itu adalah penggunaan platform offline dan online sekaligus ya, ya digunakan secara simultan yang kita sebut sebagai uh, platform hibrid atau digital uh, virtual, virtual digital. Sesuatu yang sangat fresh yaitu Saya harapkan Anda semua ya Dapat mengambil skripsi dengan tema-tema itu Karena membutuhkan pemikiran-pemikiran yang baru ya Yang sekarang ini juga mendorong agar Supaya terjadinya pemikiran yang lebih serius ya Terutama dari gemenlu kita Dalam media sosial misalnya Apa yang terlihat di Timur Timur, pemberitaan versi Indonesia saya kira mengatakan bahwa Timor Timur setelah merdeka menjadi lebih susah dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi itu kan hanya produk virtual, produk online saja. Kita tidak tahu sumbernya siapa, motivasinya apa, apakah terjadi seperti yang itu. Ya, itu merupakan bahan-bahan studi ya bahan-bahan kajian Anda yang menarik termasuk juga penggunaan teknologi itu ke masa depan itu mungkin tidak terjadi lagi perang antar orang dengan orang face to face begitu ya seperti perang di Kurusetra Setra Beratayudha antara pendawa dan Arjuna ya seperti perang di Waterloo perang di Dunker Ya pertemuan lain itu kan ada suatu medan yang uh, dipertemukan antara kedua musuh itu. Sekarang kan tidak. China mencoba untuk masuki wilayah Indonesia dengan drone kan gitu. Drone-nya hebat lagi karena tidak di udara tapi melalui bawah laut. Ya mungkin nanti serangan-serangan kepada titik-titik tertentu itu sudah menggunakan teknologi yang canggih teknologi drone karena ada pemindaian yang sangat luar biasa satu pesawat mengidentifikasi wajah Anda maka begitu dilepaskan ya kalau pindahannya itu bukan wajah Anda ya tidak bisa kena jadi itu sudah apa perang virtual yang sangat luar biasa. Karena juga kemajuan teknologi dan ini harus diantisipasi Saudara-saudara sekalian. Kita harus apa, berani melakukan hijrah ya. Hijrah pemikiran itu. Dari pemikiran HI yang tradisional kepada HI yang mutakhir. Nah, kalau nanti kita belajar diplomasi ya harus banyak berbicara tentang platform hybrid diplomasi itu. Hybrid diplomasi itu ya, diplomasi platform online dan offline. Masing-masing ada advantage dan disadvantage ya yang untung dan yang tidak atau ada hambatan di situ. Dan itu yang perlu anda pelajari sekarang. Seperti yang sudah saya ilustrasikan sendiri. Ketika saya akan melakukan hubungan internasional melalui diplomasi wayang, kalau dahulu ya saya harus mendatangi negara-negara itu dan mendatangi. Oh. Itu. Untuk dapat uh, melakukan satu people to people contact. Ya, sekarang itu sebetulnya kalau kita siap ya mudah saja. Kita bisa berbincang-bincang melalui online. Tetapi juga kita bisa menampilkan uh, media tradisional itu apakah wayang atau tari secara virtual ya. ya ini belum kita lakukan tapi ya saya mencoba untuk mendekati uh, kemenlu agar supaya nah itu bisa dilakukan ya memang di, berbeda wong kalau di sana itu yang penting itu dialognya ngobrolnya dan melihat secara uh, direct ya memegang wayangnya, mendengarkan musiknya, sangat berbeda memang. Tetapi ya itu suatu keniscayaan yang tidak bisa kita tinggalkan bahwa diplomasi itu tidak lagi offline ya, tetapi menggunakan online. Hanya saja kesiapannya Kemenlu eh, kita untuk melakukan itu eh, ya mungkin baru tengah diupayakan. Jadi saya ulang bahwa yang dimaksud media itu bisa media massa, media massa itu radio dan televisi, surat kabar, kemudian bisa melalui media yang lainnya ya seperti media komunikasi tradisional dan yang terbaru adalah the new media di media baru Nah dari apa yang saya jelaskan ini baru kita cara-cara menggunakan media tradisional dan media baru ya seperti Twitter maka di dalam upaya untuk mengenalkan suatu negara sekarang lebih bagus baik ya lebih bagus kakak-kakak kelas Anda sudah mengambil data-data melalui website -nya. kemarin tentang makanan halal di Korea Selatan itu dilihat melalui website kemudian ada promosi wisata halal di Korea Utara itu juga melalui website dalam melalui media massa internasional nah dari seluruhnya apakah itu media massa maupun media baru ini kita juga punya suatu apa kerajaan baru ya sama seperti di dalam uh, hubungan internasional yang bersifat politik selalu saja ada rezim ya, atau ada kekuasaan ada power di situ. Nah di media massa juga begitu. Kalau kita mengambil istilah yang digunakan oleh Jong Putriat, ya, seorang sosiolog dan penulis media internasional, dia menyebutnya sebagai la rezim uh, la rezim mondialisasi, ya. rezim mondialisasi, atau rezim internasional tetapi itu yang apa berada di belakang media internasional sudah tentu kalau ada eh, rezim itu pasti bicara soal power dan politik kan lalu bagaimana seperti itu ya agar supaya melalui media ini orang memperoleh informasi dan kemudian apa mensuport atau mengikuti jadi follower. Sekarang ini yang yang penting bukan lagi uh, sifatnya direct to support seperti dulu uh, demo menentang Amerika misalnya atau mengikuti uh, dukungan terhadap pendudukan Cina misalnya tetapi sekarang setiap orang bisa menjadi follower menjadi pengikut dan itu yang apa namanya membangun apa yang saya sebut tadi rezim mondialisasi nah rezim mondialisasi ini menurut Pak Ziong ya Pak Ziong Putria tadi bahwa kita sudah terjebak, terjebak dalam politik permainan media itu, karena isinya adalah ya ideologi, kemudian budaya, kemudian ya politiknya. Kalau orang Perancis menyebut rezim mondialisasi itu adalah imperialisme media yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu ya khusus waktu saya studi di sana. Nah, bagi kita siapa ya sudah barang tentu kita sebagai negara yang uh, akan berkembang ya dan tengah berkembang ya. maka ya banyak membuka ya open the world, jadi membuka jendela banyak negara sehingga banyak ideologi dan juga uh, apa Imperialisme budaya yang masuk di kita dan kita sebetulnya ya tidak siap dengan masalah itu maka terjadi banyak konflik dan perbedaan pendapat di dalam hal pengaruh asing terhadap uh, penduduk atau warga negara Indonesia akibatnya yang terjadi ya sekarang efeknya ya terjadi dislocation dan disorientation Ya terutama untuk menentukan masa depan. Saudara-saudara sekarang ini ya juga apa, uh, tertimpah oleh rezim mondialisasi ini. ya, Sebuah kekuatan mainstream budaya yang mencekeram Anda. Ada yang mengikuti ya, kayak misalnya gender, LGBT atis ya. itu ya sudah masuk dan banyak pengikut banyak followernya tapi ada yang juga Resistance ya misalnya resisten itu ya meningkatnya nasionalisme bagus ya meningkatnya purifikasi keagamaan meningkatnya kemudian nasionalisme eh, apa dan identitas kepribadian bangsa macam-macam efek yang ditimbulkan oleh rezim mondialisasi tapi yang jelas bahwa terkadang kita tidak mampu untuk menolak karena kebutuhan yang kita apa namanya yang kita butuhkan seperti beras misalnya atau kemudian impor kedelai, apa kopi ya dan semua itu dianggap sebuah proses yang biasa. Tetapi bagi cara kita melihat rezim globalisasi ini bahwa itu merupakan suatu kekuatan besar ya yang pada intinya atau pada pokoknya mereka adalah mengeruk keuntungan seluas-luasnya. Jadi orientasinya adalah adalah profit Ya saya rasa itu apa uh, kuliah saya masih dan terima kasih. Ya baik Prof terima kasih atas uh, materi yang telah disampaikan. Oh, mungkin uh, waktu akan saya uh, saya berikan kepada teman-teman jika ada yang bertanya ke Prof Andrik uh, bisa langsung saja menyalakan kamera dan mic lalu bertanya. Terima kasih. Mungkin ada ada yang teman-teman yang mau bertanya silahkan. enggak bayar kok gratis izin bertanya Pak ya silakan kan dari seperti yang telah kalau punya perspektif media internasional saat ini tuh mulai berpindah uh, pasoknya ke platform online gitu nah terus uh, sekarang nggak langsung ini juga berpengaruh ke negara-negara yang penguasaan teknologinya tuh masih rendah gitu pertanyaannya tuh Negara apa sih, Prof, yang ternyata karena sekarang itu penguasaan teknologinya masih rendah, terus bagaimana negara tersebut mencari jalan keluar gitu, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini, kayaknya butuh memang butuh sinergitas dari tiap negara untuk bekerja sama menghadapi ya, pandemi itu, pandemi ini gitu, Prof. Terus kan apalagi dia misalkan ya penguasaan teknologinya, padahal sekarang ini media atau platform online tuh sangat besar dengan keseharian kita. Ya. Terima kasih, Salma. Jadi begini, saya baca karya Markus dan Bejula itu ya, bahwa antisipasi sebuah negara yang ketinggalan teknologi itu rendah ya untuk antisipasi. Kita kan juga tidak mengantisipasi secara baik bahwa akan terjadi uh, apa platform online di segala bidang kehidupan kan tetapi ya minimal uh, tidak semua semua orang terutama orang yang ekonominya rendah sama dengan negara yang ekonominya rendah yang tingkat SDM nya juga uh, mungkin uh, tidak begitu potensi ya terhadap teknologi maka memang eh, kesiapannya dari Kemenlu kita misalnya. Ya mempunyai teknologi tapi itu tidak diantisipasi bahwa ke depan ini akan terjadi eh, diplomasi hibrid seperti ini. Ya. Terjadi komunikasi hibridnya. Jadi tidak hanya berkomunikasi secara offline tetapi juga online itu antisipasi ya dari setiap negara atau Anda sajalah Anda kebetulan aja punya handphone tetapi Anda kan tidak bersiap bahwa handphone ini saya gunakan untuk antisipasi ke depan ya banyak juga dosen-dosen yang tidak antisipasi antisipasi itu apa ya misalnya sebelum ada Pandemi ke depan itu adalah informasi word ya dunia apa namanya informasi maka syarat untuk berkomunikasi secara online itu kan sinyal ya sejak lima uh, tahun yang lalu saya sudah misalnya memasang wifi di rumah memang ya itu apa namanya antisipasi maksudnya bahwa ke depan itu orang selalu menggunakan sinyal. Sehingga tidak grobjakan ya. Begitu berpindah ke platform online ya kita siap saja. Itu yang terjadi pada level individu ya. Pada level negara juga begitu. Karena tidak ada kepedulian yang yang besar terhadap pentingnya media online ini ya kemudian eh, tidak dibutuhkan eh, suatu anggaran yang mengarah pada eh, kemampuan KBRI atau ya, penyelenggara Kementerian Luar Negeri yang ada di luar di luar negeri itu ya, tidak ada peralatan yang, yang cukup. Ya, kalau hanya untuk bertemu saja, untuk sidang dan sebagainya itu bisa disetting dalam waktu seminggu dua minggu. Tetapi kan bukan itu yang yang kita maksud itu bahwa kita memang sudah mengantisipasi bahwa masa depan itu adalah komunikasi online kan, platformnya sudah online. Sehingga uh, ya minimal produk lah. Ya. Saya ya sejak sudah berapa ya ya 10 15 tahun yang lalu misalnya sudah menyiapkan sebuah studio untuk produk apa ya untuk produk online ya, apakah itu di YouTube, di Facebook. Nah itu tidak gampang ya, tidak gampang karena membuat produksi itu membutuhkan peralatan yang cukup rumit ya, harus ada program, ada Instrumennya, kemudian juga harus ada apa pengalaman. Jadi kalau uh, sekarang ini platform online, misalnya disuruh uh, bikin video atau apa ya, itu bukan sesuatu yang baru. Tetapi yang kita lihat di uh, tempat kita. Antisipasi ini tidak dilakukan secara jauh hari ya, nah, mulai grobiakan ya grobiakan itu ya seperti sekarang ini diadakan dengan secara mendadak. Padahal kita butuh pengalaman, butuh jam terbang itu. Nah, sehingga menurut uh, Jola dan Markus itu yang paling membahayakan ke depan itu karena ketidakseimbangan kepemilikan uh, teknologi komunikasi ya maka dari itu anak-anak HI sekarang ya sangat layak untuk mempunyai modal untuk platform online itu ya bikin produk ya kemudian bikin konten ya konten-konten yang isinya adalah bagaimana cara to promote ya apa konvensi Wina itu ya yes, kerja seorang diplomat itu ya pertama adalah negosiat ya Nah anda harus terbiasa untuk media online ini dengan cara bernegosiasi kalau sudah bernegosiasi harus melakukan reporting ya harus laporan kepada apa pimpinan ada di Jakarta bagaimana membuat laporan yang cepat bersifat audio visual dan sebagainya itu kalau udah Anda kuasai Anda akan ketinggalan tapi kalau Anda kuasai dan Anda menguasai beberapa program lah minimal Adobe Premiere Adobe Photoshop dan kemudian terbiasa dengan teknologi-teknologi yang yang canggih yang harus diketahui misalnya harus RAM nya minimal 32 ya kemudian VGA nya minimal 16 giga lalu apa prosesornya 7 generasi ke-10 nah itu harus dikuasai dengan baik sehingga akan memperlancar pekerjaan uh, anda itu <SILENCIO>